Gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merah bahaya, melapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke di sini ada sebuah requestan daripada kawan sekalian Yaitu luahan penduduk hulu langat Antara kecewa, air mata dan harapan Dan ini trending nomor 3 di Malaysia guys Daripada Malaysian Gazette TV Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Tak ada bom tapi tak sangka pula banjir ni Bantan ya yang tak berdeka tu pun habis Tilam pun habis Barang elektrik tumbang semua dalam atas Sebab tahun sudah makcik kena juga banjir Pertiais tu di bawah makcik kalih kan ke atas Kali ni kali di atas pun dia tumbang enggak ah. lagi sekali lagi Lagi satu kali problem Baru setahun berganti Dah gosak lagi pertiaisnya Allah Makcik sampai situ dalam pukul 12 Allah tapi abah Leila tak benarkan kita lalu sebab air masih tinggi lagi kan. Nak tengok tengoklah rumah sampai mana. Ha, tapi anak-anak buah dah cakap dah. Dia kata rumah cik dah bumbung dia kata. Dia kata Dapur dah Dia kata yang atas tu pun dah tinggi dah. Dia kata tak ya baliklah cik dia kata. Acik balik pun tak boleh selamat apa-apa dia kata. Nangis, dia ya menangis. Ah bukan rumah ni rumah baru, rumah lama kan. Mak cik pun dah 99 tahun. 6 bulan 19 tahun Tak ada lah duduk kat sini kata orang, Duduk dengan anak apa semua kan Tapi ni rumah pesaka orang tua lah Kita duduk hmm, betul. Takkan nak tidur kat atas tu dengan selut Ya betul Allah, dengan selut Allah selut sampai situ tu. kan Tak boleh tidur Dah tak ada apa yang boleh diselamatkan kan Itu kan? dah anak-anak cakap Ada air, api pula tak ada Kita mengharapkan anak-anak Baru tak dia buat apa-apa Tak ada Macam Acik duduk je kat sini boleh bercakap, aja baca tulang tak boleh, taklah ya agak kita buat kan, tak boleh anak. Inilah uh, dampak daripada banjir itu, guys. Jadi banyak orang istilahnya kayak macam sedih, kan? Barang-barang dah hilang semua, barang-barang rosak, kan? Elektronik elektronik rosak, macam tu Itulah anak Allah. Kalau kita jatuh kan lagi susah, Dia kata Mak cak duduk kat sini lah. So hari ini kita ada tujuh tim. Tujuh tim Kita ada Ketua okay, uh, setiap tim tu So kita ada tujuh buah kereta oh, Ratika, hari ni Azna. Uh, Enam kereta pelajar satu kereta di uh, dipinjam oleh pesarah kami Dr. Allah. Sufya Ini lumpurnya uh, dari, guys dari, dari, dari, dari ya fakulti, uh, Dan hari ni kita orang target uh, uh, Tadi sebelum kita datang sini Kita dah uh, bagi bantuan food bank Kita kita buat collection Kita kutip dana daripada kawan-kawan Dan juga ada yang bagi sumbangan kewangan lah mm -hmm. So first sebelum kita datang sini kita uh, letakkan uh, sebuah bantuan kita terdekat foodbank uh, okay. kemudian daripada sana barulah kita menghala lah dan uh, kita bagikan dua tim empat dekat sini tiga dekat sana tiga dekat ya besar uh, so hopefully kita boleh paling kau tak paling kurang kita nak kau nak buang lumpur-lumpur ni lah uh, yang kita pergi uh, pertolongan untuk membersihkan rumah lah itu yang penting sangatlah sebab betul, rumah lumpur tebal sangat uh. jadi memang setelah banjir itu yang paling istilahnya membuat kita itu butuh bantuan ya perlu bantuan Yaitu untuk membersihkan lumpur itu sendiri kayak setelah banjir ya Sampai sini lumpur tapi kita orang dah ini dah, sikit-sikit tadi dah Dah langsung sikit-sikit kan Itu nah, ya nak, nak perlukan tulah lah Nak bantu-bantu bersihkan rumah lah macam tulah. lah Tapi ya yang sangat satu satu hari yang banjir yang besar tuh Itu daripada kita orang malam tuh sampai pukul 11 pagi kita orang tak dapat apa-apa bantuan Tak dapat makan, tak dapat apa Ya Allah. Uh, masa tu memang sedih sangat-sangat uh, Akak ada gastrik Bila gastrik, kita tak boleh lapar tau Bila kita lapar, akak dah mengigil Kepala akak dah pening, lepas tu ada satu kawan tu sambung niaga uh, Dia bawa ada nasi Akak mana akak dapat nasi? Saya dah mengigil dekat Saya, uh, saya gastrik, saya tak boleh lapar Cakap dengan dia kan Ha, ya Allah. Dia kata, ah, "Ambil lah mari ambil lah mari." Dia kata dia bagi dengan akak. Lepas tu kita ramai makan empat orang nasi satu bungkus tu. Bayangkan tu, dapat. Buat tiga suap-suap saja dia kan. Ada juga lah lapar. Tapi satu hari tu memang sedih sangat. Memang sedih sedih sangat. Tapi tak boleh nak menangis pun tak guna dah kan. Dah benda tu dah duka angkat kita. Kita Betul. tak boleh buat apa dah. Semua bukan kita je semua. Akak habis semua kereta, motor empat tiga biji, barang emas semua. Seratus peratus lah, maknanya kosong lah Maknanya bila kita masuk rumah ni balik kosong Zero, habis Baju pun, betul-betul baju selai pinggang Yang masa sehari tu Air laju tu, bukan air Bukan air orang kata yang yang tu tak, air macam air sungai Laju, macam tu lah air tu Yang kita orang seberang sampai sana Tak ada bantuan apa tidak Tak ada bantuan apa, maknanya tak ada bantuan apa-apa lah Maknanya kita orang Bekerja lah, satu taman nih antara perempuan-perempuan dulu budak-budak kecil dan tak ke seberang sana baru kita orang sampai ke sekolah. Tapi yang saya kesal pasal malam yang pertama hmm. malam pertama itu tak ada satu bantuan pun datang yang nolong kami untuk berpindah. Allahu Jadi mungkin ini dadakan guys. Jadi banjirnya itu uh, belum apa namanya ya nggak ngerti juga ini mungkin seketika langsung datang banjirnya sehingga uh, pemerintah ataupun kerajaan di sana juga tidak tidak mempersiapkan gitu pukul 10 lebih barulah saya nampak bot Jepam datang tolong hmm. atau yang sesangkut atas bumbung antar dekat sekolah agama ah, itu yang saya dapat dan ya, lepas tu ma pada malam tu kata orang yang mana oke okay you hmm. yang warga siapa semua semua randu air kami pun kasihan kan. Padahal ya kami pun nak tolong pun dah tak berupaya. Pasal sampai 2 pagi, 3 pagi kami dah tarik orang lagi kan. Mm hmm. Hati yang masalah pasal pertolongan kata orang tu tu agak terlambat. Bukan kita nak uh, a ketua tu nak anu lepas dia orang pun banyak lagi kerja di tempat lain kan. Tapi kata orang tu selalunya kalau banjir dekat Hulu memang alas sungai sungai utama dia orang tu pergi tapi kengkawannya ada juga bantuan kembali itu yang saya kadang-kadang tengok kasian juga pada warga mas warga AKU kanak-kanak hmm. sampai kata orang tu pakai budak -budak kolam saya mandi sayang. tu kolam mandi buat budak tu ah itu sebagai apa kata orang perahu penyelamat tapi sampai apa ada siapa boleh tahan pelampung tu pelampung tu pun untuk budak-budak air tak ada macam mana waktu nak tolong Betul. Sama juga Kenapa orang tu nak timba air longkang pulak Cuci rumah kan eh, Itu yang masalah dia Kalau air ada Orang datang pun mana kita senang buat kerja Kan Datanglah kata orang 5-6 orang tolong ah, Kita tak gaduh Ini Datang air tak ada Kita nak buat apa Orang datang tolong pun Air tak ada Api saya tak gaduh Air Nak cuci macam mana kan Jangka kita nak mandi pun Saya 2 hari dah tak mandi ni Kata orang kata dia mandi basuh muka je Itu saja kan Kata orang terpaksa lah Pergi tempat lain pun sama juga Orang berebut air pun tak ada juga kan hati yang salah utama sekarang air Buat masa ni keperluan saya rasa ya Allah yang Allah puji yang bagi kasihan Untuk sampah lah Pengangkutan sampah yang diperlukan uh, uh, Roro lah uh, Sebab sekarang boleh kita tengok pun Mana-mana pada nandir pada ulu Memang uh, Sampah dah lalu tak tahu nak buatnya Bersih rumah pun kita tak tahu Mana kita nak campak sampah tu Dan satu kalau boleh Bagian majlis ke Ataupun darah perparitan Tolong datang ke sungai serai ke Mana-mana Tengok betulkan longkang Ataupun gali sebuah sementara Supaya air boleh mengalir keluar Betul-betul so. Suasa kampung saya ni Tak boleh nampak Sebab air akan bertakung tak Bersihkan atas saja Lori sampah Kau boleh setiap eh, Lori setiap penuh Ambil Itu baru namp boleh nampak Menyenangkan kita Bila sampah macam ni Terlonggok Selagi tak clear kita akan penting mana Barang sebenarnya banyak lagi kat atas um, Boleh katakan 100% Pada barang elektrik, baju-baju Semualah, barang-barang dapur keperluan yang asas hmm. semua dah Ya yeah, betul hmm. Pihak TNB boleh datang rumah-rumah Untuk melihat, takutkan. kan diorang Kita tak, bukan pakaran tu Kan bila dia tu takut trip Tu kau boleh TNB Ialah kau datang rumah, check Ok boleh digunakan boleh implant oke okay, on itu uh, saya risau so sekarang benda itulah rumah uh, kampungnya apa yang itu Oke okay, guys dah selesai videonya so memang ya yeah, musibah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini juga orang-orang yang memang macam yang tidak terkena banjir juga ini menjadi apa ya ujian. Karena kenapa Allah nak menguji seberapa besar cinta kita kepada saudara-saudara kita nih. Kan, macam mana nak bantu, macam mana nak kerahkan tenaga kita yang sehat nih, yang tak kena banjir nih, datang ke situ untuk membantu orang-orang dalam kesusahan tu. Dan memang yang terpenting adalah daripada pemerintah ataupun kerajaan-kerajaan itu sendiri. Allahu Akbar. Semoga senantiasa diberikan Kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketabahan, kesabaran, dan ingat bahwasannya setelah musibah ini Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggikan derajat kita, Allah Subhanahu Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu Taala akan memberikan ganti yang lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih guys dateng tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel saya dan saya pemimpin untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.